Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan terus mengabarkan kabar baik, kabar menarik, dan kabar bahagia seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 Baiklah para sahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini berikan informasi dan vitamin bahagia terbaru nih di sore hari ini dari idola kita Sebelumnya kita ke kabar pertama ada momen kejutan spesial dari vlognya Leslar Entertainment para sahabat, ya. Dua jam yang lalu vlog terbaru Leslar sudah di up dan di take down nih para yang menandak saja vlog terbaru yang sudah di up di Take down di channel youtube let's entertainment ternyata alasannya lagi direvisi karena ya banyak sekali tentunya video-video yang harus dipotong dan semoga saja bisa di kembali, persahabatnya kita lihat nih, ada sebuah postingan yang diunggah oleh aku Lesler Vlog ini di take down dulu ya, ada beberapa revisi sabar ya, nanti juga di up lagi, katanya tuh persahabatnya harus bersabar. Semoga bisa di kembali secepatnya untuk vlog lebarannya Lesler Ricci Anjur. Dan selanjutnya akhirnya muncul juga vitamin bahagia untuk warga Konohani, Masya Allah. Posting spesial dari Bunda Lesti, Papa Bilar, dan Abang Fatih Aduh ada sebuah kalimat juga nih persabatnya Gini ya, pulang kampung seru pisan, katanya tuh pasti seru banget dong <gifat> Apalagi, tentunya pulang kampungnya komplit ya bersama Papa dan Bunda Luar biasa di postingan ini pun persahabat banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Yakni dari akun yang 1933 mengatakan Masya Allah akhirnya muncul juga nih Papa Bunda Abang El Gumus Aduh Masya Allah banget Dan kita lihat juga persahabat di komentar berikutnya dari akun Hakan Yati mengatakan Masya Allah kesayangan bunda sehat-sehat ya kalian bertiga amin Ya Allah Tuh, persahabat ya doa baik selalu diberikan dari orang-orang yang selalu tulus, mencintai idola kesayangan kita. Dan persahabat ya, untuk warga Gondonga, terus semangat, terus kompak dan solid mendukung karya-karya terbaik idola kita, dan semoga kita mendapatkan kejutan bahagia, dan kabar yang sangat membahagiakan kita semuanya dari Lesti dan Rizky Bilar. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru,